Guys, ini kita mau menuju arter penyarian ya guys. Curug Penyarian guys ya Curug Penyarian. Yuk kita tempuh. Memang sungguh sangat jauh perjalanannya guys. Tapi enggak pernah letih kita. Ayo kita langsung lagi selusuri jalan jalannya. Nah ini dia guys. Udah hampir kelihatan guys. Wow uh, indahnya Mas guys. Mantul, guys. Tempatnya, waduh, sungguh indah sekali, guys. Nah, di sini udah mulai kelihatan, guys. Nah, ini dia. Terus, terus, guys, jalannya, guys. Nah, walaupun lelah kita letih tapi nggak peduli. Saking pengen lihat indahnya, meh, guys. Tempat situasi ini. Nah, ini dia, guys. Nih, udah mulai kelihatan, guys. Oh, mantep, guys. Air curugnya, guys. Hampir 100 meter lebih, guys. Puset, guys, uh sejuk banget, guys. Tadinya gerah kita jadi dingin, guys. Ya guys, ngomong guys, pindah enggak, guys? Situasi ini, guys. Di sini sejuk, guys. Ya, sip. Oh, uh, airnya memang sangat berjodoh ini, guys. Ada dua bagian, tapi situasinya sungguh indah. Sangat indah. Ini, guys, kita nyantai dulu, guys. ntar kita beralih ke situ lagi, guys. Nah ini dia Dari ujung bawahnya sampai ke atas guys Sungguh gak ada yang Dihirauin lagi guys Nah ini dia nih Sangat berjodoh nih guys Ada bagian terpisah tapi Hampir atas semua guys Nah Ini dia tuh Kita liatin sawang terus guys Keindahan alam ini sungguh luar biasa guys Nah disinilah kita Tempat kita di sini Untuk main di sini nyantai sama keluarga guys mandi guys iya guys mandi di sini airnya jernih gak sejuk gak kuatir guys wah jadi takut sih ya, guys sama guys saking tingginya ini air terjun yang kita lalui guys dah kita nyantai dulu di sini sambil istirahat sambil memandangi curug ini yang berikutnya guys halo sahabatku semua jangan lupa ya klik terus video-video to video to tonton videonya ya guys sampai tuntas guys ini guys yes. sungguh indah banget guys tinggi benar situasinya guys wah baru ini guys kita kenalkan sini guys kita lihat Bidang alam kalam oh, banyak pepohonan yang masih sejuk masih gede-gede guys pakan ini guys, tapi awas ya hati-hati di sini jangan kusut hujan ya guys, berbahaya. Kita juga harus berhati-hati guys, di sini guys. Nah ini tempatnya guys, kita menunggu peristirahatan di sini guys. Nah, jangan lupa ya subscribe nya guys ya, tonton video videonya ya, sampai habis sampai kita selesai ya guys udah nih guys selanjutnya guys kita terus lagi guys nah di sini ada bacaan ini guys didirikan dari 2019 guys dan, dan lalu, untuk bulan 4 2019 guys nah sampai sekarang ini guys masih rame guys nah tempat ada untuk bersirahatnya makan itu nah ini bukan air sembarangan guys ini airnya seperti embun guys hanya mengeluarkan uang yang terbang ke bawah angin, makanya aromanya dingin, guys. Cukup Cuk. kayak asap gitu, guys. Wah, sungguh sangat luar biasa, guys. sini guys, kita baru kali ini, guys, masuk ke sini, guys. Wah, lihat tuh, apalagi kalau kita bawa satu keluarga kesini, guys. Indah, benar tempatnya. Nah, asik guys, disini guys. Ya. Yes. Nah, di sini guys, kita selusuri dulu guys. Taruh dulu tempatnya nah. Uh, tingginya bener guys. Saya udah mandi di sini, guys. Seger banget, mantap, guys. Nah. Uh. Kelihatan langitnya begitu cerah di sini. Pemandangannya indah. Wah, uh, sungguh luar biasa, guys, yes. Nah, ini dia di sini tempatnya. Nah, ini terdiri dari apa? Tempat para wisata daerah Sawaran, guys. Ya, Bandar Lampung ini. Wah, pepohonannya masih seger-seger. Ada pohon kopi di sini. sungguh luar biasa guys nah kita sawang terus guys nah ini pohon tinggi bener guys ini sangat gede bener ini guys nah, di sini nih dulu guys tuh uh gede bener ini pohon tingginya yes. ya terima ya. kasih guys sudah menonton video kami di galuh channel jangan lupa ya scriptnya ya guys. sudah ya, terima kasih ya guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati